gue gue bilang kalau moodnya bagus, gue masuk, gue tau kapan mood dia udah bagus, kapan enggak. Kalau yang biasanya moodnya enggak bagus, yang gue diteruskan, ini kan silang-silang aja. Nah, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Lipa Oke okay guys, ini gua akan reaksikan lagi ini ada yang keren. Good job. Penang gak? harimau kalau lahiran bagaimana? Ya, tidak tahu itu di tempat lain. Ya. Itu dibantu sama manusia. Coba lu pikir. Bibirnya kenapa sih nggak digunain buat hal yang lebih gitu. Harimau, emaknya harimau yang punya taring lagi melahirkan, dibantu sama manusia. <guruh> Kita baca dari Oke ya. Jangan lupa subscribe dan komen lonceng kan Dan ini orang Indonesia tuh, ada orang Indonesia bro, yang buat video, ya. langsung. langsung. Oke okay, guys, jadi gue akan masuk dengan tujuan mau ngecek perut Jinora ya, bagaimana oh. keadaannya karena hamil besar Ini alsat loh, alsat ya. Ahmad loh. Tapi gue coba ya, doakan berhasil guys, oke? Okay? Jadi gue masuk ya, Bismillah. Berdoa dulu guys. langsung masuk ke dalam loh, harimau. Ya Allah, <tuh> mungkin dia ya kalau nggak salah yang punya ini ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini jendela lagi hamil besar guys, lagi jalan-jalan. Dan oh, gue yeah. harus masuk ngecek, pengen masuk ngecek uh, gimana kehamilannya. Karena perutnya makin besar banget. Jadi gue mau masuk kandang nih, kembali lagi di konten ekstrim. Konten ekstrim gue, Alshad Ahmad. memang si Asad nih. Kira. Oke okay guys, jadi gue selalu masuk dengan tujuan mau ngecek perut dinoraya bagaimana keadaannya karena hamil besar. Kalau misalkan ngeceknya dari luar kandang susah, gue harus masuk, harus lihat lebih dekat. Dan gue entar bak uka masker karena dia harus mengenali gue. Takutnya gue pakai masker dia tidak mengenali dan gigit gitu. Dan ini juga emang Gak pake masker pun masih ada kemungkinan gigit ya Masih ada kemungkinan dia nyerang Tapi gue coba ya Doakan berhasil guys, oke? Okay? Gue sekarang masuk kandang guys kunci ya yeah. Aduh, yeah. aduh, aduh, aduh, aduh kalau jendora ada apa-apa keluar dari kandang gini Dari control room namanya Gue juga gak mandi biar aromanya, aroma gue Jodoh tau aroma gue kalau misalkan mandi, bau parfum, bau sabun Tokotnya malah tidak mengenali Oh Jadi, gitu udah dulu guys Memang sih ya, jadi yang gue tahu itu sendiri bukan bukan ini bukan gue tahu atau itu gimana sih ya. Memang pernah pernah juga pelajaran juga biar uh, ini kan sebenarnya kan antara tuan dengan hewan yang di maksudnya gitu loh. Kadang memang kalau misalnya si frustasi ya, bahasanya frustasi. Hewan itu bisa frustrasi, bisa stress ya dengan penyakitnya, ataupun dengan yang dialaminya. Nah, kalau sekarang ini ibaratnya mungkin sih Harimau itu sendiri kan memang lagi hamil besar. Jadi ini tadi ada kesalahan ngomong nih. Gue gak tau sumbernya itu gimana atau penulisannya juga iya. Ternyata dia di sini adalah ingin ngecek kehamilan besarnya. Ya oke okay, ya. Oke gue ulangi lagi, jadi kan kesalahan gue itu sendiri adalah ingin ngecek kehamilan besarnya. Nah itu sendiri. Nah, nama juga si ini kan emaknya mak... harimau cewek. Ya kan gitu paham ya kalau misalnya si cowok harimau mungkin kerjanya cuma tidur doang kalau itu gimana kan kalau mah harimau biasanya lebih gampang untuk mencari makan ataupun lebih gampang untuk menerkam bener nggak nah itu dia itu lagi hamil besar bisa frustrasi, bisa stres nah ini ya mungkin si alsa tahmat itu sendiri juga memang ada khawatiran yang takut dikigit atau dicakar ataupun nanti ada kejadian yang tak terduga dengan tanda kutip akhirnya udah lah, lebih bagus dibilangnya biar dia mengenal beberapa adanya mungkin gak mandi dulu lah biar tahu aromanya ini dia cara-caranya. Lanjut. dengan Ali? Jadi gue masuk ya, bismillah. Udah dulu guys. Gila. Oke okay guys, masuk. Oke, okay, responnya dia gak mengendap tapi chaffing. Ini bagus. Oh, langsung ya, dekat. dekat. sama Eshan. sama Eshan gue juga bilang kalau moodnya bagus gua masuk gue tahu kapan mood diurat bagus kapan enggak hmm. kalau yang biasanya moodnya enggak bagus ya gua diterkam kau ini kan cil cil aja terus kaya yang perutnya nih sih eh hey. sampai digigit tuh kan iya nggak boleh mau apain maupun mau bersih mau bersih oh iya iya kan digigit tadi hampir digigit guys nanti lihat bulu jinurat tadi gua digigit lumayan tak gitu karena dia kayak awas dulu, Bang, mau bersihin kaki. Kita lihat perut dinora. Udah, kalau kayak gini jangan deketin ya <laughs> Tuh. Responnya chuffing chuffing chuffing positif, guys. Bagus banget. Kalau dia bisa kan enggak begitu ya, enggak perlu dari jauh ngintip-ngintip itu. Oh, yang. berarti udah udah aja. udah nggak mau, udah beda. Oh, dia hunting. siap membunuh atau menerkam ya Kalau ini kan caving jalan, kalem Jadi gue tahu oh ini jendera rambutnya lagi bagus Lagi hamil besar Dia welcome ke gue Oke okay, oke okay, oke, okay. sebentar ya, gue dulu besar. Jadi sini kita bisa ngambil ilmu juga nih Jadi kalau misalnya si harimau itu sendiri Lagi ngeliat kita sambil ngintip Ya, di banyak Atau dalam arti merangkak Dan melihatin kita Nah itu adalah proses Itu adalah proses banyak dia itu sedang tidak nyaman ataupun dia itu sedang mencari atau melihat mangsanya ya jadi yang sudah pasti dianggap kita itu adalah mangsanya dia ya tapi kalau misalnya chuffing chuffing itu sendiri adalah jalan ya jalan santai itu namanya katanya jalan santai chuffing itu jalan santai berarti gitu kan jalan santai terus sambal, sambil Oral kalau misalnya kucing itu sendiri single gitu loh di nah jadi kayak saya kayak gitu ya nah itu itu masih merasa nyaman sama ya kalau misalnya kita ngelihat untuk nyatur kucing atau anjing ya <laughs> oke okay, lanjut ya itu agresif ketika hamil besar karena takut tapi ke gue tuh kan tadi gue udah bilang kan tuh, agresif ketika hmm. hamil besar iya gitu. hmm. kenapa ini kenapa sih emang ada, ada apa sih kakinya kenapa gatel kaki kiri kanannya digigitin sama dia tuh gigitin garuk-garuk gitu jilat-jilat gitu kenapa Ih, hmm. gila ya, bisa gajeng eh, eh. udah lama gak ketemu Esa, nya juga ketemu Esa pertama kali gak sudah lama selama ini ya ooooh apa jendela ya bisa dulu ya bisa dulu ya biar anak kamu ntar sehat jangan nangis ya jangan, jangan sedih oke okay? San kasihan guys dengan Jinora iya, si esan ya oh ini namanya San sama iya. Jinora ngomong gitu Jinora tuh ya gitulah karakternya gua papanya tahu banget Jinora kapan bisa masuk kapan enggak sayang ini iya ininya nya ini nih ini. apa rahimnya Rahim, tuh ya mau jajan kemana kemana ini, itu San udah tuh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 Iya, mau mandi, jadi mau mandi, mau papa mandiin. Jadi kan gue bilang guys, basic general tuh dia oh, ke gue, senang, cinta sama gue. Dia tahu gue adalah yang rawatnya, dia tahu gue papanya. Tapi kalau main ketika dia lagi seperti biasa ya, lagi seger atau enggak lagi keadaan enggak bagus, dia bisa ngusir dengan cara yang kasar itu ngebuat gue sangat fatal bisa meninggal gitu. Ini ya kayak gitu. Walaupun Gino oh, kan ngeri jalan, juga, juga gokil. Ya itu tenaga harimau enggak bisa nangkar kan. Kok sekarang dia kayak is oke. Okay. Lihat guys, yang paling gue ya, teh. Halo sayang cinta. Halo Bibi Gina ora. Halo Bibi sayang ya. Eh mm. <laughs> Itu ya Esan. Esan. Ci e Esan. E Kamu kangen sama Esan gak? <laughs> Coba duduk loh. Duduk loh komunikasi guys, ada suara mm, mm, gitu tuh kayak komunikasi pak, gitu. Kalau misalkan bawa mangkok makanan ya, anjing atau kucing nih, saudari kita sambil meong meong, kan jelas minta makan gitu. Harimau juga kurang lebih gitu ada komunikasi yang kita bisa bisa paham lah, bukan bukan berarti kita bisa ngobrol ya, cuman paham maksudnya apa. Kita gitu. kan harus mengerti yeah. harimau ya gue rasanya di memang mungkin dia itu udah, udah kelasan pawang lah gitu loh kita pun juga kalau bisa kucing maji gitu sendiri juga kadang-kadang meyong meyong itu sendiri juga kita bingung kita kasih makan ini ikan nggak mau kita kasih makan ini nggak mau nggak mau nggak mau gitu kan ternyata beda lagi gitu loh punya cara mungkin mungkinnya punya cara di untuk cara apa untuk komunikasi dan juga si majikan atau persituan itu sendiri punya taulah Uh, karena hewannya kan, oh dia tuh lagi begini, begini, begini, begini ya mungkin ini sama seperti ini, ini ada sudah sudah masuk karakter pawang tingkatan pawang, jadi keren lah coba lanjut kalau ngapain aduh, oh, blok sama ekor gak sakit sih, kayak berat pek gitu iketin lah Kita Ikutin iketin, jalan maring jino Oh. gila ya ini di dalam rumah kali dia ya, <tuh>, masih megang buntutnya, <tuh> kita ingetin jelar guys lihat ekornya, eh ngomongan, kalau kayak gitu berarti nggak mau dipegang. Oh, <tuh> jadi guys ini ambil besar, perutnya lihat ya bentar Wah gede ini perutnya guys ambilnya, kemungkinan hak ambilan dua bulan ya ya kurang lebih dua bulan lah. dua bulan setengah jadi begitu gue masuk kanan juga guys ya Ntar, gak boleh nggak boleh ngebelakangin. jadi gitu, begitu begitu gue masuk kanan juga ya emang net gue, oh, okay, gak gue oke nggak ya, boleh gue ngebelakangin udah gitu, dah, emang jadi <laughs> Ternyata, iya, ya memang gue pernah ngelihat nih yang ini pernah pernah pernah juga di belanja dapat apa dapat info info juga gitu Misalkan kita ngelihat dari hewan ataupun yang suka memaksa itu sendiri Jangan sampai kita di belakangnya apa maksudnya dia itu memangsa kita dari belakang. Jadi kita itu harus ada tatapan mata gitu dengan hewan yang memangsa kita. Itu dengan tujuan di banyak agar cara gampang kita untuk menghindar. Nah, ini seperti ini makanya kayak dia juga di majikan pun yang tadi ya katanya dia dirawat dari kecil. Tuannya ya kan yang sudah dirawat dari kecil dari bayi sudah dekat pun juga sama tetap harus ada tatapan mata ataupun jangan membelakangi dari hati mau sendiri Oke, lanjut takut luka ya enggak? Nah untuk menghilangkan rasa takut berarti kita harus pasrah ya udah berarti kalau pasrah berarti begitu begitu kita masuk ya udah apa apa pun yang terjadi ya udah gitu. Jadi enggak takut hmm. lagi karena udah pasrah. Dan masalah masalahnya kalau gue kenapa-napa sebenarnya gue gak mau jadi korban jinoranya, kenapa? misalkan gue digigit nih ada apa-apa, gue masuk rumah sakit, kena penalti atau kena hukuman dari BKSDA dari pemerintah, dibilang kelalaian mm. ya. Mm. akhirnya yang jadi korban siapa jinora? pasti dibawa dibawa dibawa apa? dibawa pergi. Diambil yeah. karena izin gue dicabut misalkan karena kelalaian dan yeah. lain sebagainya. gue nggak mau jadi dia jadi korban intinya itu sih. Oke okay, guys, gue megang gopro kita bisa lihat jinora lebih deket ya. gue cegat, gue nggak mau ngejar kalau ngejar jalan-jalan. Hai Gina. Iya mukanya. Saya tidak menakut, Guys. Ini jelas bukan harimau sakit ya. <tos> orang bisa jalan-jalan, ini jalan jalannya enggak berhenti. Ada Gina. Itu ya santai di dalam tuh. Mulai sayang. Halo cinta Halo Bibi. Ya. <tos> Oke, okay. okay, muka Gina udah berbeda ya itu udah gak mau nyamperin mau nyamperin gak sih? oh udah gak? gak nyaman <laughs> chuffing sih chuffing cuman i know jinora so well lah ya oke okay. ya kan jadi keliatnya temen temen ya karakter jinora ya kayak nanya kenapa kalau saya gak mau masukkan yang jinora walaupun dirawat dari kecil dia mau main cuman gak bisa menakarkan tenaganya itu guys jadi bisa berbahaya bagi dia sendiri gitu karena gue oh. dulu jujur gue gak nggak latih jinora untuk Jinak ya, untuk jinak gua gak ngelatih, gak sama sekali, gak ngetrain. Kalau misalkan Jinora gigit, gak gue koreksi, gak gitu. Kalau Jinora gigit, gue biarin diamin dulu mah, ya gini. Kalau dia gigit, kayak gua kayak ya udah digigit, sakit gitu, gak, nggak koreksi. Harusnya dikoreksi, gak boleh jinora ini kalo boleh gigit. Kalau misalkan hmm. dia jinak atau uh, melakukan hal yang baik kasih rewards, kasih makanan, kasih treats gitu ya ngetrain binatang, rewards and punishment itu basicnya ya guys jadi hmm. tetap jangan ditiru yang juga siapa yang mau niru sih masuk kandang harimau sebenarnya cuman gua tetep ngingetin aja ya bukan lupa ada pengen ngikutin gue masuk kandang harimau dengan ilmu yang nol jangan juga bahaya, bahaya ke kalian sendiri <coughs> kalau gua kan ya tadi sendiri gua dari kecil sama Jinora tidur bareng segala rupa makanya gua tau karakter Makanya gue tahu, yang penting tuh tahu kapan masuk, kapan nggak boleh masuk harimau ya. Karena kan dia soliter dan menjaga wilayah, dia nggak selalu menerima kehadiran orang, guys. Untuk segede gini ya. Kecuali kalau harimau dibuat satu setengah tahun, oke okay lah, gue masuk. Kayak harimau Siberianya Lembang Zoo kan, dia enam bulan. Gue nggak akan lama dia, gue digigitin ya berani. Karena umur segitu ya, udahlah. Kalau umur segini kan taring-taring dewasa, tenaganya luar biasa. Nah, nah, nah, nah. Ini nah. Oh, ini capi-capin. Tuh, kalau orang panik kayak tadi ya. Kalau gue panik, Jinora udah sep-sep-sep. Lari-lari-lari. gue lari, lari, lari. lari kalau lari mampus itu. Iya, benar. udah udah mode stalkingnya, udah mode, mode yang mau nerekam, dong nggak sih? Cuma karena gue nggak takut, gue nggak lari, nggak bukungin. Jadi Jinora langsung berubah mindset. Asalnya mau loncat ke rontok, tapi nggak jadi. Gitu. Iya, iya, iya. Sekirat-sekirat sini. Tuh, nah, udah mulai lari nih. Jinora tuh kalau gue dulu ya sama Jinora pas kecil ada waktunya guys gak bisa lama-lama masuk dia kadang lama-lama ngusir juga pengen privacy gitu pengen me time yang ajin bisa kamu minta minta me time kan ngusir gigit nyerang sekarang udah <messasih> masih caving sih cuman udahlah cukup sekiannya vlog ya oke okay, teman-teman thank you udah nonton jangan lupa di like comment subscribe dan share dalam bentuk untuk unggah gue ini gue udah masukkan ke Jinora action banget sih tarik gue ngomong ke belakangin uh, ekstrim banget gue bikin lagi konten ekstrim karena permintaannya banyak banget yang pengen gue dalam bahaya jadi gue bikin <tuk> oke okay? semoga ntar kelahiran jenola lancar dan normal lah amin amin doain guys amin teman-teman nah, next video teman-teman bye bye oke okay. Gue malah mikirnya itu dibilangnya di dalam rumah dia punya surat izin keleme, ngeri loh. Apalagi pas lagi saat melahirkan, ngeri banget. Apakah mungkin udah-udah udah lahir atau belum? Nggak tahu juga nih. Ada videonya? Ya udahlah, tinggal tunggu aja dulu lah respon dari apa? Respon dari teman-teman juga lah, respon, respon positif dari teman-teman juga. Kira-kira perlu nggak harus mengarsikkan lagi tentang ini? Apa? Subscribe, nyalain komen-nya, lonceng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.